Halo, guys, kami lagi di PON Sampai di panggung adat Desa Guntung, Bontang Hai, <Innovations> hai,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 Katakan, Terima kasih untuk sambutannya. Terima kasih sambutan mudah kami dari dari mengucapkan mudah mudahan kampung adat Tentu. ini bisa baik dan bisa membawa Adat kita lebih baik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 eh peralihan, eh pasti lagi sekali lagi tuh. satu kali lagi satu kali lagi. Baik guys, jadi di sini lokasinya tempat shooting Meikmunah konten kreator di Bontang ini Lihat tuh ya. ya. Guys. kami di Bontang Kuala nih, Guys. ke pantai kita. Kita ke pantai ya. Pantai ikan. Pantai ikan. Gabungan grup bahasa Kutai. nasi, nasi, nasi. Terima kasih, terima kasih. Oh, Ini kepalaan ini, jalannya ini. Nah, ini dia. Raja Berat. Kalau ini Raja Beran. Iya, emang ya, lelaki. Eh, emang kamu pernah sini? Wah, ma? mantap! Ma. apa pula, kamu sini? Ma? belum? Belum? Oh, Hello. guys Nanti kita cari empek-empek dulu guys Tidak buka